Tá hendak kalah di nugal dia lainnya namanya nih nian 60 orang ya? ya. Hari ini 60 orang. Kita tadi turun jam 6 subuh sudah mulai. Waduh. Ya, jadi kita mantap. bangun jam 5. Berarti awal lah nih selesainya nih. Iya awal. Kita usahakan jam 8 dan selesai. Daerah Ambawang. Ya kalau Beladang itu Nugal itu pasti enggak jauh dengan Cendol ya. Oh gitu. Ya itu udah lazim, udah biasa dah Tapi kalau cendol ini memang punya ciri khas juga ya Biasa cendol itu pada umumnya kalau di pasaran Biasa pakai tepung beras Tapi kalau kita di daerah ini biasa lebih banyak menggunakan tepung Pada saat nugal inilah kesempatan cari jodoh, ya. Tapi uh, sekarang. Saya...